Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-kisah disebutkan Seorang pemuda yang ganteng sedang berjalan di pinggiran sungai daerah Kufah atau tepatnya di negara Iran pemuda tersebut bernama Sabit bin Zutoh bin Mah saat itu cuaca sangat panas terik matahari menyinari bumi sehingga membuat pemuda tersebut merasa kehausan dan juga merasa kerongkongannya kering pemuda yang bernama Sabit bin Zutoh Melakukan perjalanan sambil menyusuri pinggiran sungai di daerah Kufah Irak Kemudian dia dikejutkan oleh sebuah apel merah Yang hanyut di bawah aliran sungai yang ada di sampingnya Dalam kondisi seperti itu Kondisi yang lapar dan haus Tanpa berpikir panjang Pemuda Sabit kemudian langsung memungut buah apel Yang berada di sungai tersebut Dan tanpa ragu-ragu memakan Apel merah dan segar Yang hanya di bawah aliran sungai Akan tetapi Baru satu gigitan saja Kemudian Dirinya disadarkan Dengan satu pikiran bahwa Apel segar yang ia makan Adalah bukan apel miliknya akan tetapi apel yang ia makan adalah milik orang lain Yang belum diketahui siapa dan dari mana apel itu berasal Di dalam hati kemudian ia bertanya Milik siapakah apel ini? Akhirnya, ia pun merasa bersalah. Bagaimanapun juga, apel tersebut adalah bukan miliknya. Kemudian, dia bergumam di dalam hati, "Bagaimana bisa aku?" Sudah, Sudah memakan sesuatu yang, yang bukan milikku Dan dengan rasa yang sangat menyesal Akhirnya Sadid bin Zuta Memutuskan untuk menyusuri sungai tersebut Sampai ketemu pohon ia menghanyutkan kapal tersebut. Tujuannya adalah untuk meminta maaf atau merelakan kapal tersebut. tersebut ia makan, atau bahkan jika orangnya tidak menerima hal itu, maka dia siap untuk mengganti kerugian kalau memang apel itu tidak diikhlaskan oleh pemiliknya. Subhanallah. Setelah cukup jauh berjalan menyusuri sungai tersebut, akhirnya pemuda tersebut menemukan kebun apel yang sangat subur tumbuh di samping sungai. Bahkan Ranting-ranting pohon apel pun, apel pun banyak menjulur ke arah sungai, sehingga, sehingga tidak diragukan lagi bahwa, bahwa buah apel itu pasti akan jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus air, sehingga dia memastikan bahwa apel tersebut berasal dari kebun yang. yang ia lihat di depannya Kemudian Sabit mencari Dan berusaha Menemukan pemilik apel tersebut Dalam pencarian Ia mendapati Seseorang yang tengah Menjaga kebun apel itu Sambil membersihkan sekitar pohon-pohon apel Sabit langsung berkata Wahai hamba Allah saya telah menemukan apel ini yang hanyut di sungai dan saya telah memakannya ini bukti apel yang saya makan tidak sempat atau belum sempat saya habiskan Bersediakah Anda untuk memaafkan saya? Sambil pemuda tersebut menunjukkan Buah apel yang sudah digigit itu Penjaga kebun pun menjawab Wahai saudara Saya bukanlah pemilik kebun apel ini Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan Anda Sementara saya bukan pemilik kebun apel ini Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu Kemudian penjaga tersebut mengatakan Rumah pemilik kebun ini Masih cukup jauh dari sini Sekitar lima mil dari sini Atau lebih kurang 8 kilometer Mendengar dengan jawaban itu, itu Dengan jarak rumah pemilik yang cukup jauh Pemuda itu pun itu tidak berputus asa Untuk mencari kerituan pemiliknya, pemiliknya. Pada akhirnya, sampailah pemuda tersebut kepada sebuah rumah yang dimaksud, yaitu pemilik pohon apel, tepatnya pemilik apel yang sudah dia makan. Ia pun langsung mengetuk pintu dan berkata, wahai hamba Allah. Saya datang ke sini Karena saya telah menemukan sebuah apel hanyut di sungai Yang jatuh dari kebun Anda Kemudian saya telah memakan Saya datang ke sini Untuk meminta kerelaan Anda Atas apel yang sudah saya makan Apakah Anda meridui saya telah menggigit apel ini, dan ini bukti sisa dari apel yang belum saya habiskan. Di saat saya memakan apel ini, saya teringat bahwa apel ini adalah bukan milik saya. Saya khawatir bahwa pemilik apel tidak akan mengikhlaskan apel ini. Mendengar penuturan sabit Pemilik kebun kemudian kaget Dan berpikir agak lama Lalu pemilik kebun menjawab Tidak Saya tidak merelakan apel itu kamu makan Mendengar itu Sabit pun menjadi kaget Dan ia penasaran Dengan pemilik kebun Yang mempermasalahkan Sebuah apel itu Kemudian Sabit pun menanyakan Apa yang harus Dirinya lakukan Agar sang pemilik kebun memaafkan. pemilik kebun kemudian menjawab demi Allah saya tidak memaafkanmu kecuali kamu mau memenuhi sebuah persyaratan persyaratan apa itu? Sabit langsung bertanya dengan cemas kemudian pemilik kebun menjawab Kau harus menikahi putriku Jawab pemilik kebun Yang cukup mengagetkan Kemudian dalam hati Sabit berkata Menikahi seorang wanita bukan sebuah hukuman Apakah ini benar Yang disampaikan oleh pemilik kebun Kemudian Sabit bertanya kepada pemilik kebun Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda? Bukankah itu anugerah terbesar dalam hidup saya? Sabit bertanya dengan nada yang penasaran Benar kata pemilik kebun Tapi maaf putriku itu adalah seorang perempuan yang buta Seorang perempuan yang tuli Seorang perempuan yang bisu bahkan lumpuh dia tidak mampu berdiri, apalagi berjalan. Kalau, Kalau kamu menerimanya sebagai istrimu dan kamu siap menikah dengan putri saya, maka saya akan memaafkanmu, kata pemilik kebun kepada pemuda sana. Kalau kamu menerima persyaratan tersebut, datangilah dan jumpailah dengan calon istrimu setelah isya, kata pemilik kebun kepada pemuda tadi. Kemudian Sabit bergumam di dalam hati, Kedengarannya cukup, cukup tak masuk, masuk akal. akal Kiranya karena itu adalah hukuman Yang, yang tak sebanding, sebanding dengan kesalahan memakan sebuah apal Yang hanya di sungai, hanya di sungai. Akan tetapi Di satu di sisi, sisi Ia sendiri tidak mau menanggung dosa, dosa Karena telah mengambil yang bukan haknya yang Setelah isyak berlalu Sabit kemudian menemui calon istrinya yang katanya cacat dengan berat hati Dirinya berjalan ke kamar pengantin dengan langkah yang berat Kemudian dia mengucapkan salam Alangkah kagetnya Sabit mendengar jawaban salam dari istrinya di dalam kamar dengan suara yang merdu Tak hanya itu Perempuan itu pun berdiri menghampiri sabit dengan wajah yang sangat cantik Dan paras indah tanpa ada cacat sedikit Dalam pikiran sabit sendiri Harusnya ia bertemu dengan perempuan yang cacat Sesuai dengan, dengan yang, dijelaskan yang dijelaskan oleh pemilik kebun sebelumnya Kemudian dengan perasaan yang tak percaya Ia pun langsung bertanya kepada gadis mbak bidadari itu Ayahmu berkata kau adalah seorang perempuan yang buta Tanya sahib Perempuan itu menjawab demi Allah, ayahku berkata jujur, aku memang buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai ya Allah. Jawaban gadis itu ternyata membuat kagum pemuda Sabit. Ayahmu juga bilang bahwa kamu itu bisu. Benar. Aku memang bisu karena aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat murka Allah. Jawab gadis itu. Ayahmu juga mengatakan bahwa kamu tuli. Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat rida Allah. Jawab perempuan yang cantik itu. Sabit kemudian meneruskan pertanyaannya. Ayahmu mengatakan bahwa kamu itu lumpuh. Perempuan itu menjawab, "Betul sekali. Aku adalah benar-benar lumpuh karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai." Kemudian Sabit pun memandangi istrinya. Sembari tak henti-henti mengucap syukur kepada Allah Karena telah mendapatkan istri yang cantik dan salih Kemudian diceritakan Dari pernikahan sadid Dan perempuan yang cantik tersebut Lahirlah ulama besar Yang kita kenal dengan nama No'man bin Sadid Atau populer Dengan nama Imam Abu Hanifah atau Al-Imam Abu Hanifah yang merupakan salah satu pendiri mazhab fikih yakni mazhab Hanafi. Kisah ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita betapa keberkahan Allah akan datang kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai niat yang baik, orang-orang yang selalu mengingat dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.